Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. gimana kabar teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oke okay, di sini ada banyak sekali kesan daripada kawan-kawan sekalian yaitu terbaik konvoy misi bantuan mangsa banjir 2021 dari semua negeri di Malaysia so ini daripada channel Nur Muhammad jadi langsung saja guys kita play videonya let's go Oke okay. Ternyata dari kemarin banyak banget yang ada Instagram ini ya Misi bantuan untuk mangsa banjir 2021 Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam misi Masya Allah Amin Wih ada truknya juga guys ya Allah masya Allah Wih, merinding guys lagunya seperti ini lagi ya Allah Alhamdulillah Mai sangat mewakili parit buntar misi bantuan banjir daripada sukarelawan da negeri perak ke hulu langat negeri perak ok alright Masya Allah. Selangor eh untuk negeri Selangor mana ni Masya Allah penuh semua ya Kereta dia semua penuh eh ya. Dengan barang-barang uh, Masya Allah. Allah Alhamdulillah Semua berbangku tangan guys Bahu-membahu untuk meringankan mangsa-mangsa banjir, yang mana mereka ini memang ya Allah kasihan sangat sebab banyak yang kehilangan daripada kebutuhan rumah tangga, kan baju, semua eh, kotor, dan lain sebagainya. Rumah juga kotor, tim bantuan banjir. Oke, okay, apa tadi? Tim bantuan banjir di exit tol channel. Terima kasih, oke. Okay. Jadi, mereka juga berkumpul di situ tadi. Masya Allah, ya Allah, keretanya sampai kayak gitu, guys. Sudah sampai nih, guys. Oke, okay. ya Allah, ya. Kita tengok Masya Allah Lalu tol bentong tadi Tak sengaja nampak orang ramai baik Nak pergi bantuan, -bantuan. Okey terima kasih Orang ramai betul Terima kasih sangat-sangat Okey Flag uh, of mission Bantuan uh, majlis bandara Seberang perai Ke negeri Selangor 23 resen Okey Masya Allah Wih truk-truk banyak banget guys Allah semua nih ya Allah terbaiklah otwkl terserempak konvoi dari Terengganu untuk misi bantuan banjir ke Pahang Oke okay. Masya Allah ramai banget guys Walak Alam misi balas budi oke okay. Nih kalau di sini pawai Kalau di sini istilahnya pawai konvoi Masya Allah Bantuan dari Melaka sampai bos Terbaik orang Melaka Okey daripada Melaka ni Banyak sekali negeri-negeri berpangku tangan guys Untuk membantu mangsa-mangsa banjir Yang ada di uh, Syah Alam Hulu Langat juga kan Allahu Akbar Eh hey, terbaik Luaskan bantuanmu okey betul Masya Allah Allah akbar Keren sih Terharu juga lihatnya mereka berbondong-bondong untuk membantu saudara-saudaranya Allah Oke Itu sampai belakang itu ya guys Panjang juga ya bantuan banjir. de <Susuk> hmm, hmm. bantuan banjir parlemen lipis oke okay. oh, cantik de de de Semoga selamat sampai tim uh, Kuala Krai, uh, Kelantan ke Selangor. Oh, ini bantuan selangor. Eh, oke, okay, daripada Kelantan, Selangor. Oke, okay, misi bantuan ke Shah Alam. Truck truck, guys. Masya Allah. Allah, Misi bantuan banjir ke Selangor, KL, dan Pahang. Bantuan banjir 2021, masya Allah. anak antoine yang pasti sampai tuhan. Jadi banyak banyak wilayah ya, banyak yang berdatangan untuk konvoy misi bantuan mangsa banjir 2021 ini. Semoga Allah swt membalas kebaikan semuanya, melipat pahala-pahalanya misi bantuan masa banjir 21 we are coming guys klang dan paha oke okay. hmm, dia pada Johor bantuan masa banjir di Johor Allah Berarti di jalan raya daripada Malaysia ini banyak sekali sekarang untuk ke konvoi-konvoi seperti ini, untuk bantuan mangsa banjir. Allahumma akbar, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam misi. Betul, terima kasih. Oke, hey, dah habis dah. Oke. Okay. Masya Allah truk-truk semua guys, Allah. Oke okay guys, sudah selesai videonya so terbaik lah memang dan saya juga. Uih, terharu merinding juga guys Tengok macam ini Sebab macam keterikatan kepada saudara-saudaranya Itu memang sangat-sangat kuat sekali guys Keterikatan hati untuk saling membantu Itu sangat kuat, kuat sekali Dan ini yang membuat orang lain Orang luar juga Melihat bahwasanya Kenapa boleh seperti ini Tingkat kemanusiaannya ya kan Habluminanas mungkin dikatakan Habluminanasnya itu sangat-sangat erat sekali Dan sangat-sangat baik sekali So ini memang kita juga harus belajar Apabila ada tetangga kita, bukan hanya ada banjir seperti ini, tetangga kita yang istilahnya kekurangan, seperti itu kita boleh bantu, sebab apa dengan begitu, yang kecil saja kita boleh bantu maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita akan lunak apabila ada kejadian-kejadian besar untuk membantu mereka, so ini merupakan contoh baik bagi kita semua terutama kepada saya sendiri ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua, termasuk saya sendiri kelembutan-kelembutan hati untuk senantiasa membantu orang-orang yang memerlukan untuk membantu orang-orang yang memang dalam kesusahan macam itu, sehingga insya Allah tujuan kita hidup adalah untuk bermanfaat kepada orang lain sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya, jadi kalau kita tak bermanfaat berarti kita tidak baik macam itulah, kalau kita memberi manfaat kepada yang lain, maka insyaAllah hidup kita akan baik, insya Allah terima kasih sudah tengok video ini saya doakan kepada semua yang telah menolong, telah membantu orang-orang yang kesusahan setiap orang yang terkena musibah semoga Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya diberikan kebahagiaan fitri ini wadunya wal akhira, dan juga diberikan kesehatan selalu diberikan keberkahan rizki keberkahan umur sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin Amin ya Rabbal Alamin Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan apabila teman-teman mau request langsung saja DM di Instagram ataupun kolom komentar Silahkan tulis di kolom komentar Ataupun kirim linknya ke Instagram guys Instagram saya yaitu @caamujib. Jadi terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh